untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan bahagia dari Leslar tentunya. Baiklah para sahabat untuk menemani santai malam kalian saat ini. Bang Imin akan menyuguhkan kabar-kabar spesial dan pastinya kabar menarik dari idola kita Lesti dan Bilar. Untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini masih momen spesial. Idola kesayangan tampil di acara karnaval SCTV 32. Ini ada momen spesial banget ya untuk warga Konoha Karena dimana Papa Bilar ini mengikuti games Games menebak dimana Bunda Leslie berada Ada tentunya ber beberapa wanita Dan tentunya ada Bunda Leslie juga di salah satunya persahabat ya Dan Papa Bilar menebak Dan Alhamdulillah tebakannya bener banget nih persahabat ya Jelas bener dong Kalau tentunya setiap saat digenggam terus tangannya Alhamdulillah Tebakannya Papa Bilar betul sekali untuk menebak sang istri tercinta Bunda Lesti Masya Allah banget ya momen ini pun diunggah kembali oleh akun sendal Putih Bilar Ada kalimat caption yang dituliskan Jelas bener dong ya Uang tiap saat digenggam katanya itu Masya Allah Hingga komentar banyak sekali diberikan Dari akun Ninanya29 mengatakan di kolom komentar dari 2020, mau pindah planet tapi makin sini makin kesana Aduh, katanya persahabati Masya Allah Inilah kesangan kita yang memang tak tergantikan Selalu saja membuat kita berbahagia Kemudian disimak juga persahabat, ya. Ini momen spesial juga yang kita dapatkan Ini kita dibuat bangga banget dengan sosok Rizky Bilar Yang begitu humble dengan fans-fans yang berada di area penonton, luar biasa banget ya antusias, Lesti lovers less the lovers, the lovers pokoknya luar biasa langsung menyaksikan idola kesayangan kita tampil di SCTV apalagi di momen ini Papa Bilar memberikan kiss langsung kepada penonton Masya Allah, luar biasa, makin ramai dan heboh banget, apalagi Makma Alesta, -ma -ma aduh Masya Allah banget ya dikasih kiss langsung oleh Papa Bilar langsung teriak, inilah kebanggaan yang kita rasakan Begitu humble-nya idola kesengan kita kepada siapapun Momen ini diunggah kembali oleh akun abang underscore L Kita juga salvo kalimat caption yang dituliskan Salut sama Papa Fatih, Masya Allah, Tabarakallah Bangga banget lihatnya, semoga rumah tangga kalian Sakinah, mawadah, warohmah amin ya Allah Kita aminkan ini doa baik banget ya, mudah-mudahan Untuk rumah tangga leslar, sakinah, mawadah, dan warohmah. Kemudian disimak juga persahabat Momen di backstage atau di belakang panggung Persahabatnya, ya Ini kegesrekan yang selalu diperlihatkan oleh Leslar Apalagi Bunda Lesti ada dengan gayanya heboh banget ya Luar biasa idola kesenangan kita Pokoknya kita selalu dibikin bahagia Apalagi hari ini full vitamin banget ya muncul di acara Karnaval SCTV kita semakin kagum dan bangga kemudian juga persahabat disimak juga momen selanjutnya ini momen yang sangat lucu dan sangat menggemaskan Baby EL ini nongol di atas mobil ini sih lucu banget persahabat dia berasal lihat film apa gitu anaknya ditongolin <laughs> ini sih kebahagiaan dan tentunya kelucuan dari BBL Masya Allah pokoknya hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk idola kita kita lihat di kolom komentar, banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan Dari akun instagram evanovia436 mengatakan Itu kerjaan osas pasti, katanya tuh Udah paltinya dong, itu adalah kerjaan papapnya ya, yang selalu jahil BBL ditonggolin di atas mobil, ini sih luar biasa kekiutan yang selalu kita dapatkan Kita lihat persahabat, momen selanjutnya, ini dukungan terbarunya bagas di digas pribadinya Antusias warga, setelah acara selesai, fans-fans yang berada di pinggir jalan sudah memadati persahabatnya untuk menyambut. Bunda Les Papa Bilar ini Masya Allah banget nih, sampai Bagas pun meneruskan sebuah kalimat atau memposting kalimat terbaik kalian. Katanya tuh luar biasa, terbukti bahwa fans banyak banget yang sayang Orang-orang yang tentunya tulus mencintai idola kita Ini buktinya bersahabat ya Saking ramainya Jalan aja padat tuh Masya Allah Semoga kalian sehat selalu, bahagia selalu Dan mudah-mudahan selalu diberikan kemudahan pun yang dilakukan Tetap optimis, tetap dukung yang terbaik untuk Leslie dan Rizky Bila. Kita masih menunggu hidupan terbaru Dan kabar baik selanjutnya Jangan kemana-mana Terus ikuti channel Diva TV Yang akan selalu mengabarkan Kabar menarik dan bahagia dari Leslar tentunya Bagaimana tanggapan kalian? Silakan berkomentar. Bang Min terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.